Halo ketemu lagi mas bro Hari ini kita mau mancing lagi Ini sudah sore Ya nyobain parit-parit kecil aja nah, kayak itu. Nah itu sudah ada bangku kutil itu ya Itu yang dulu ada di video yang Nantang itu loh Dan itulah itu Pak D masih Anu Apa tadi katanya Dapat betik Terus bolanya ruwet Oh iya jangan lupa like dan subscribe-nya Untuk penonton baru kita Ya saya ucapkan selamat datang Semoga Anda terhibur Kalau tidak terhibur Nonton Lodruk Oke gimana suratnya kita mancing hari ini Pena mancing Oi. Uh, oh, masalah coy. Uh, oh, ya wuh, oh. kebedi. Hmm. maaf maaf. Maaf, maaf bro. loh malah ngersih nganui nganu malahan. <SILENCIO> <SILENCIO> babon babon coy babon mas bro gitu sip top marco top uh. Sowi kasat suwi enggak setrek, Lur. Mantap. Yo ngono, Pak De. Waduh. Uh, ucaeng oh, bro. Ucaeng oh, iki oh, lo ucaeng, ucaeng, oh, ucaeng. Oh, oh, Lah, sampai ceblok. Asem Eh. Uh. Ini Ya Allah, uceng neh lor Luh, luh, luh, luh, luh, luh, luh, luh, luh Enak iwiake, ya le <tuh> Wui, rakul, kudis, oh, guys, uh, oh, oh, oh. mantap gila gila gila, gila, mau sih terbang terbang, mm, mm, mm, mm, mm. mantap deh. mantap, huu uhuh, uhuh, uhuh, uhuh. Nyos. Ya Allah Iwa layak lain konsumsi Melam tapi coy Wih Uh, Cakul-cakul hmm. Oke lor Hari ini mancingnya Cukup sampai di sini Bentar aja Yang penting hari ini bisa setrek Itu Pak di Sana Itu di sebelah sana itu Pembakaran anu, Habis panen tebu Nah itu Ini dan ini Lombok Ini milik Ya milik orang Bukan milik saya Ya Tuh Bang Kutil Bang Kutil Wesh. Jangan gak kebek Blasting nih. Oke sekian dulu mancingnya hari ini Jangan lupa like dan subscribe nya. Sampai ketemu lagi di acara Kita mancing selanjutnya Pena mancing Oi.